dan dari dari sanggar seni Budaya Anggas Art. Saya bilang begini, Kak. Eh? eh Selamat ulang tahun yang ke-10 untuk komunitas Gesik Movie. Selamat merayakan satu dekade dengan bergabungnya Kak semua Movie sendiri sebenarnya berdiri tahun 2010 2011 28 Oktober 2011. Kemudian kami membuat uh, ruang bernama Ngersik Mesia tahun 2018. Yang di sini uh, akhirnya meluas. Ada teater, ada musik, ada rupa dan ada sastra. Karena kami menyadari bahwa film adalah semesta yang juga membutuhkan hal-hal Usia satu dekade bukanlah usia yang pendek Perjalanan panjang telah kalian tempuh Banyak persoalan, jatuh bangun Tapi bisa diselesaikan dengan baik Selama satu dekade mengenal Gresik Movie Sudah menjadi sebuah komunitas yang memberikan dampak bagi uh, kota Gresik. Satu dekade, 10 tahun Terima kasih untuk karya-karyanya, terima kasih untuk prestasi-prestasinya. Di umur yang ke-10 tahun ini semakin berkembang dengan bentuk-bentuk program yang sudah dijalankan dan yang akan dijalankan. Suka warso Kaping 10, kanggo Komunitas Gresik movie Selamat ulang tahun yang ke-10 kepada Komunitas Gresik movie Mulu Cepen, Kin, Komunitas Gresik movie Selamat ulang tahun yang ke-10. Selamat ulang tahun yang ke-10. Dan selamat merayakan satu dekade dengan beragam upaya dan kegiatannya. Selamat satu dekade untuk Gersik Movie selama 10 tahun dan semoga Gersik Movie tetap selalu bisa memberikan dampak positif untuk perkembangan film di Indonesia semoga ini menjadi salah satu momen untuk teman-teman terus berkarya dan membahana di tingkat dunia saya berharap ekosistem film indie khususnya di Gersik umumnya di Jawa Timur bisa berkembang baik Teruslah berkarya dan tetap berkarya untuk budaya dan bangsa ini. Komunitas Gresik Movie bisa menginspirasi dan tambah sukses. Semoga semakin jaya dan karyanya semakin cemerlang. kreasi berinovasi semoga selalu menjadi panutan untuk komunitas-komunitas dan kalangan seniman lainnya. Tetap akur, akurat dan tetap terjaga komunitas tersebut. Semoga semakin sukses, lancar dan jangan lupa selalu semangat. Tetap jaga energi di alam terus jangan lupa lagi. Damai selalu untuk ke movie damas selalu Papua damas selalu Indonesia